Terima kasih Mas Foguna berkah selalu. Anu Mas nanti kalau oh, logoku sudah jadi nanti ini tak kirimkan kesamaian ya jadi nanti kalau logoku sudah jadi udah mateng ini tak kirimkan ke tempat samaian buat lab. Buat Foguna Drama Mas? Enggak, ini Mas ini kan mau tak kasihkan teman saya ini. Kemarin kan ke Batu. Ke Batu Malang. Itu fungsinya buat apa, Mas? Yo, narut itu kan ya prediksi, memberikan edukasi gitu. sama tanya apa udah? tanya apa tanya masa depanku bi, <laughs> masa depan sama aku apa sama dia <laughs> itu pertanyaannya kan itu masa depannya sama aku apa sama dia anjir anjir-anjir Hai bak pria aku tahu ketemu kamu di balik Kambang kapan kon kon dungkui wong batu tombak Kak. karo ro rahasia jane. Rahasia tah. Telapo takok-takok. Kecuali dikip gift disik. Di gift di di piro Mas? Di gift, di gift terima kasih. apa Mbak? Saya pengen karo Mae sampean di gift opo? Gift singo. <laughs> di gift singo. Di sini aduh sulit bahasanya enggak ngerti Google Translate please ini orang mana sih kok nggak paham bahasa Jawa jodohku sama yang sebelah gimana ratu <laughs> jodohku sama yang sebelah gimana ratu ya nanti tak kenalin sama Mbak Nia Lovita give te nanti oh. nah, terima kasih gift-nya uh. ah, selalu nanti <tusuk> win malas hilang oh. koyok ratu bidadari <tusuk> cara ngerak si give ketek aya, fan kembar darah. Oh, cocok tip ketek ta, Arema yo singo tare, give nya singa, Arema kok. Tewong batu muncing roti cendangi adi juragan apel. Ini coba tak kasih pesan alam buat teman-teman yang tapping-tapping ya. Wah temen-temen yang tapping-tapping, termasuk yang tapping-tapping di roomnya Mbak Nia Lovita sama roomnya Ratu Bidadari iya. Pesan alam. Hey, Kehai, kehikak. norek, pesan-pesan rek Itukan paru. tutung um, batu. Oh wali. perasaan, perasaan. Jadi dalam artian. <laughs> banyak yang menaruh perasaan kepada Mbak Nia Lovita ini termasuk Wah. Mas di gimana Ratu coba pakai kartu jodohku sama yang sebelah <laughs> santai Mas aku punya nomor WhatsAppnya kok <laughs> perasaan perasaan terus berharap berharap berharap yeah. berharap Mas Popo Yo kesampean. Jadi yang tak lihat di sini, yang komen-komen, yang tapping-tapping, sama yang nonton, banyak yang memiliki perasaan dan dia berharap, berharap untuk memiliki Mbak Nia Lovita. Tu. apa enggak? Korek. Yo bener, bener awakmu Ratu <laughs> yo lara bener tak cece iraimu kan <tuk> kampeleng iraimu <tuk> Sultan gabut pokona fps jodohmu ratu bidadari mas <tuk> coba aku akan coba ramal rezekinya yang tebing-tebing sama yang nonton ya Ya, siap-siap rezekinya yang trading, trading yang sama nonton. Maksudnya diambil keseluruhan yang mayoritas, bukan yang minoritas. Kayaknya di sini buat teman-teman, rezekinya banyak yang menyerah. Ya, mungkin sudah berusaha kerja kemari bisnis kemana kemari, cuman hasilnya zonk. Jadi, di sini banyak yang menyerah. Oke, di sini spesial buat Mas Poguna ya. Saya akan mencoba uh, untuk melihat uh, apa rezekinya. Karena sudah banyak memberikan apa gift. Oke, okay, pesan buat Mas Poguna. mau apa nyerah tungkamu oh, aku nggak ada dua saya pincang nyerah <laughs> jangan terkurung dalam artian Mas Poguna harus kreatif intinya harus semangat harus ikhtiar intinya tidak mau nunggu bola harus menjemput bola dalam mencari rezeki dan rezeki mencari rezeki jadi harus gerak Mas Wokun harus gerak Gerak mana yuk? <laughs> gerak ke hatinya Mbak Nia Lovita Angka main untuk malam hari ini wow. Pasar Angka, opo, Angka opo. Pasti Mbak Riskinah hari sama hati yang sepelah ratu <laughs> ini dapat salam mbak Nialevita salam dari Mas Poguna FPS pemburu setan. Waalaikumsalam. Dapat salam dari Mas Poguna FPS pemburu setan. Pemburu setan? Ya. Oke, Loh, dia ya. kan buru setan, dia kan buru setan, udah kemana-mana. Cuman di sini yang nggak lihat. Uh, rezekinya teman-teman yang nonton-nonton yang teping-teping ini uh, kayaknya k banyak, yang ini. banyak yang kering ini Banyak yang kering ini Apanya yang kering, kantong kering Iya kantong kering ini Lagi banyak yang susah, bener nggak? Terus walaupun sudah berusaha dengan keras Tapi tetap nggak ada hasilnya jadi buat teman-teman yang tapping-tapping yang nonton, kalian sudah bekerja keras mencari rezeki tapi hasilnya noting, noting dalam artian kosong. Kering koyo ndas ya? Iori cari kari 2000 nanti gak nyawer mau ya nanti nyawer mas foguna terima kasih berkas selalu saya akan lihatkan pesan alam buat mas foguna ya pesan alam buat mas foguna fps pemburu setan buat mas foguna fps pemburu setan nggak udah pesan alam pasang jadi pesan alam, alamnya pas mas Voguna harus ada perubahan baru ini mencakup dalam hal apapun. Jadi Mas Boguna di sini pesan alamnya harus ada perubahan baru. Entah konsep entah dalam hal pekerjaan atau dalam hal apapun harus ada perubahan baru. Jadi jangan monoton, jangan itu itu itu saja. Ya Mas Boguna ya perubahan baru. Perubahan alam. <laughs> 21 tak tampung mbak siap eh, mbak, lagi apa mbak? ada yang iri dari temenku nggak ratu ntar saya lihat ya Iya, ini pakai kartu yang satunya benar memang ada yang tidak suka ini muncul kartu death death adalah kematian jadi ini adalah kartu jelek. Jadi memang ada seseorang yang tidak menyukai Mas Vagina. Ini kartu death adalah kematian. Enak ya ah, mbak. pakai ECE mbak? Pakai headset. Headsetku boleh nanti. sip betul. Es tunggu nanti Mas Pakguna. Nanti ini buat levelnya samean. Jadi sama empat level kak sama kita narot-narot nanti. Taca. Aku Honda atau kau Toyota Wuyo. yang berusaha merusak guna Bentar, saya akan coba ambil bakar tuh. Kok sangan kok iso maca-maca karakterku? Eh, oh, karakterku oh, kok, Mas? Baca karakter. Karakter. Yakin nanti kena mental. Bak, Serius. Nanti, -nanti. nanti kena mental, teman lala lo <laughs> aduh, ya, ah. so, aduh santai jari, nih iya apa? arah aduh santai teri, ya, aku iso melet-melet tuh -melet, ya iso tolong ratu budadari temenku lupa naruh BPKB <laughs> apa Rawang, paling enggak Saya mau di Barokah. -ba, Info ratu bidadari ganteng-ganteng <laughs> ini kok dicocok sih? <laughs> kasih bang. Eh, oh. bang, Jangan dihilangin to. Eh, tolong jangan dihilangin winku, guys. Aduh. Tadi lah kira winku, eh eh eh, ba. Wah, cium ba. Wah. Cium bang, Wah, cium ba curang ini. Terima kasih mbak. Curang, curang ini. Curang apa? Terima kasih. Pas loh, mau Mba. menang mesti kalah. selalu <laughs> Kalah, kalah ngomong curang. <laughs> Oke mas, mau bentar ya kat dia serba ya iki aku izin pamit ya siap mbak mau ke mana sih mbak ba mau ke mana? Jadi gini mas mas wakuna memang ada orang yang marah di sini. Memang ada orang yang marah dalam marai dalam artian kan nggak suka baik samen salah maupun benar tapi kalau udah orang itu marah ya ibaratnya gak suka dan orang yang membuat, orang yang marah ini yang gak suka sama-sama mem membuat samen kacau kacau, kekacauan kekacauan dia Atau... membuat kekacauan supaya tim foguna, pemburu setan dan fan-fannya pada menjauh menjauh, menjauh, ya? Apa? Final Mas? Ini, uh, Mas pengguna pemburu setan ini kan Explore Oh, emang orang mana? Orang Kertas Marah, dia oh, marah, dia bikin kekacauan, kekacauan, dan dia berusaha menjauhkan sampean dalam tim maupun fan-fannya kami mau dong diajak memburu setan <laughs> waduh kalau saman yang memburu setan setan pada ngumpul semua nah ini aja yang nonton setan-setan semua kok <laughs> Waktunya nongkong, cewek cari cari apa. Waktunya nongkong, nongkong nongkong nongkong nongkong nongkong nongkong nongkong nongkong nongkong nongkong nongkong nongkong Ini aja yang nonton setan semua kok mbak. Kok bisa setan semua? Ya iya ta. Salam dari Medan. Waalaikumsalam. Engkau banyak. Kok hilang hilang ya gara-gara Lagi bingung ini yo. Ratu. Enggak bingung Mas, saman butuh ketenangan. Tapi cepet kok aku, paling nanti tahun ini mungkin 1 m. Tapi sama belum tahu loh Pas akunku udah 1 m dulu kita belum kenal. Iya. Huh. Sama tahunnya kan itu, ratu, ratu binadar. Desember. Oh, oh, iya. Ratu ini bilang sama sebelah mau nggak tak apelin. Ini teman saya pengguna FPS Pemburu Setan mau nggak Mbak Nia Lovita diajak ngopi, diajak shopping-shopping gitu. enggak mau kasih singa dulu. <laughs> oh, syaratnya harus ngasih singa dulu, Mas pengguna. Syaratnya harus ngasih singa. Iya, challenge di sini kan gitu. Kalau ngasih singa, ketemuan. Oh iya Mas Pakguna, kalau ngasih singa langsung ketemuan. Beli di dimana Ah ah mengkilang? Ya oh, Iya Pak, iya Pak sederlok, sederlok setan saya relaxe